Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Itu masalah paten. Kebetulan kami menjadi distributor kabupaten Sigi untuk memperkenalkan paten di kabupaten Sigi. Kenapa kami lakukan ini? Karena masyarakat pada umumnya saat ini ternyata ini pupuk yang urea KCL SP36 itu ternyata hanya dibilang eh, subsidi. Ya karena pupuk ini pupuk yang langka sekali ini urea yang dibutuhkan oleh petani eh, Ponska itu memang lebih bilang subsidi tapi sampai hari ini juga petaninya setengah mati untuk kabupaten sigi sehingga kami ambil langka untuk saat ini kami lakukan pupuk paten pupuk paten buatan dari nano jadi kecil kecil di penyambungan eh, gampang di pakai di kebun dapat dibawa di kebun dan hasilnya luar biasa menurut saya karena selama ini saya sudah pernah lakukan itu saya sudah pernah pakai jadi masyarakat sigi ke depan supaya betul-betul bisa meningkatkan hasil yang maksimal mungkin untuk eh, pertanian peternakan perikanan semua serba bisa untuk kabupaten ini Kenapa saya ambil langkah saat ini untuk kabupaten karena supaya masyarakat-masyarakat yang yang belum mampu beli pupuk dia bisa ambil eceran di kabupaten karena dia punya harga cuma 10.000 per saset. Di mana bisa diambil Sama saya karena saya kebetulan dipercayakan dari Jadi bisa hubungi langsung WA ini Pak ya. Bisa. Kebetulan saya dipercayakan langsung oleh distributor dari dari Makassar. Saya kebetulan sudah masuk di Perusahaan itu, saya sekarang adalah penjual. Kami sudah punya kantor di Desa Duyu, di Duyu. Di situ ada kantor paten. Jadi, siapa saja yang membutuhkan, kami sudah punya kantor yang ada di Duyu. Kenapa kami simpan di Duyu? Karena di situ, yang selama ini yang, yang kami lakukan, di situ ada kamiri. Kamiri itu sudah berhasil, berapa tempat di sana, dengan nenas dan yang lain-lain. Kalau untuk dataran... Bagian Kulawi apa itu masih di ricah di durian itu sudah berhasil ya itu saja saya, saya sampaikan terima kasih banyak teman-teman mudah-mudahan ke depan kita semua merasakan bagaimana hasil dari paten saya atas nama Ismail Kesino yang untuk saat ini siap untuk eh, menjual dimanapun mana berada ya. oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Mayu, Halo, Selamat baik. sore. Sore sore Pak Caca, ya, kamar? Kawar baik. Hari ini ya, kami akan mengunjungi lokasi ini. Mungkin Pak Mayu bisa memandu kami untuk melihatnya. Kita lihat satu, satu Pak Mayu. Ini ini tanaman apa ini Pak Mayu? Ini tanaman yang memang menjalar. Yang menjalar sengaja dia kasih begini seperti adi ini supaya bisa jadi hijau. Lalu yang hijau di sini. Oh, ini bukan anu apa? Bukan juga siri. siri nah, bukan. Bukan. bukan? Ini lokasi di sini, ini? ini di sini semua. Karena saya rawat tanaman ada. Oh. Apa ada yang rawat tanaman ini? Ya saya ada, ada lemon, ada mangga, ada jambu, semua di sini pak. Kenapa subur? saya pak, pakai dengan pupuk ini pak pupuk paten inilah oh ada pupuk Siap. ya tidak salah salah ya, ini saya, saya pakai paten saya somprot, pak ini untuk pembuahan tanaman tahunan ini paten paten ini paten gol ya. kalau yang dua macam ini yang dua macam ini pak ini dia ada untuk bisa penyemprotan semua tanaman Jadi dia ini cair Pak? Cair, cair satu, satu Perbandingannya ya, berapa ini? Satu ya, pasaset begini untuk berapa air? 15 liter air 15, 15 liter? Iya Kemudian disemprot di Semprot, semprot. semprot. Iya. Tapi ini untuk apa? Bisa untuk ikan, bisa untuk Kami sudah coba semua di sini. Untuk Karena, ikan? Untuk ikan bisa Maksudnya disemprotkan di kolam? Di aplikasi dia, di ikan Di aplikasi, sudah ada buktinya Untuk yang mana ikan? Dua-duanya iya. Dicampur campur ini ini campur untuk 15 liter air ikan Tidak. air ikan dia dicar di akuas saja oh. untuk dihampur di kolam dan dia ini untuk mengurangi pakan yang kita, karena mahal itu pakan ini membatasi semak pakan ini apa ikan ini, Paten, ya? ya, ini patengol Pateng dapatnya dari mana dari makassar dari makassar ya, sana produknya. tapi kami sudah mulai bikin kantornya di pangdi sigi Jualannya ini bagaimana? Market eh ratus ribu multi level. Ya, yeah, yeah. sistem multi telepon. Yeah. Jadi, dia beli Hanya anggota yang bisa yeah. beli ya. Beli anggota oh. tapi siapa yang masuk anggota tidak apa juga. Karena ada harga di sini dua ribu. Oh, harga jualan tak seluruh yeah. Indonesia. Seluruh Indonesia dua ratus ribu. Kecilnya mas anggota? Isinya berapa pak? Kalau isinya ini, yang ini dua belas, yang besar ini. Kalau yang ini dua puluh empat. Ini hmm. lain kemasannya. Yeah, itu Indonesia, paten Indonesia pak, luar. Ini uh, paten ini. Ini paten nano, paten nano, paten nano pak. Temori nano, jadi dia Temori semakin nano. kecil dia semakin semakin canggih dia punya bahan cagar karena mengubah poli-poli pembuatan dengan pembuahan. Oh. Maksudnya nano itu apa? Nano itu eh, adalah apa membuat pupuk yang paling lebih efektif. Ya efektif untuk, untuk untuk apa untuk petani. Iya nanti kami baca lebih lengkapnya di iya. brosurnya ya. Iya eh sudah bukti pak kalau ini sudah terbukti pak atau di mangga ini oh iya coba kita lihat tanaman apa semua ini pak main ah, yang sudah pakai ya, nano apa paten paten nano ini mangga mangga ini pakai patengol patengol dan gol, pateng gol. Paten hasilnya di pohon atau hasilnya setelah di pohon tiga bulan sekali pakai ini oh iya ya ini hasilnya sekarang ini, sini. ini mangganya sudah berapa tiga bulan tiga bulan ya. sudah berbuah sudah berbuah ini mangganya dari pembibitan apa? Biji atau okulasi atau eh, cangkok? Biji Biji? Iya 3 bulan begini ya? 3 bulan dia punya buah 3 bulan berbuah? Ya, ya. Karena... Kalau dengan ditanam? oh Kalau umur ini mungkin sudah ada 1 oh, tahun Oh 1 tahun? Sudah lebih 1 tahun Berapa tahun dia baru mulai belajar berbuah? Belajar eh, bulan berapa itu, bulan? Kalau belajar buah dia itu Kalau okulasi itu 1 tahun setengah sudah berbuah Atau 2 tahun Oh jadi ini okulasi? Nah, ini ini bukan okulasi ini bukan. Biji. Biji. Tapi sudah lama ini. Oke. Kita lanjut lagi tanaman. Lama ini berbuah pak? Baru ini? Baru ini berbuah. Iya. Setelah pakai paten. Iya. Oh setelah setahun ditanam baru kali ini berbuah. Ini? Ini apa? Jambu. Jambu. Ini sudah banyak yang panennya tapi ada lagi belum belum itu. ya? Iya. Bebas sama ya? bersih. Jambu apa ini, Pak? Jambu air. Jambu air. Di sini juga di pohon anggur, Pak. Ini pohonnya. Saya pakai paten patenan anggur, paten gol juga. Ya. Pohon anggur ini, Pak. Anggur. Nah, buahnya. Ini. masih satu kotak tidak. Ini yang tanam anggurnya siapa? Oh. yang punya rumah. Oh. Dan kemarin hampir mati. Jadi diselamatkan pakai so, paten ini. Paten. Ya, ini buahnya. Ini banyak, banyak sekali buahnya. Buahnya ya, Pak. Adhan. Ini anggur kasparu ya? Ya. Ini. Anggur hijau. Masih banyak. Hampir Jadi, buah semua ini Pak. Ini sempat mau mati. Ya, tapi misal, sekarang sudah. Setelah diberikan paten, dia bisa terselamatkan. terselamatkan. Dan mudah-mudahan. Ya. Ini atap biasa tidak ada balok. atapnya dengan anggur. Tapi buahnya tidak merata, Pak? Iya. Karena memang kan semua hampir mati. Oh, gitu. Nah, jadi ini mangga lagi saya pakai. Manggal lagi. Ini paten. Di, hmm. Dihajar dengan paten semua, paten ya? Paten semua, paten gol. Paten gol. Paten gol. Saya kasih? Tapi campuran komposisinya, Pak? Semuanya nah, dicampur. Sama siron di pohon. Sama di pohon. Sama di pohon sana. Yeah. Jadi sama siron di pohon itu. Sama siron begini saja aplikasinya. Oh. Jadi dia tidak... Kita taruh dalam wadah kemudian ya, disiram. siram ini saja. Siram. Ya, siram saja. hasilnya. Sekarang hasilnya. Jadi, kalau ini tiga bulan sekali. Tiga bulan sekali. Dan terbukti kan? tidak usah tambahan pupuk tidak lain tidak lagi. Usah, tidak usah, usah. Karena ini terbukti kan? Itu kelapa juga. Kita pakai juga. Kelapa. Ya. Ini sudah kami ambil Jadi semua tanaman boleh kelapa? kelapa apa ini? hibrida? hibrida tapi sangat luar biasa pak itu ya. pakai paten ada bedanya sebelum pakai paten? ada kemarin kan dia punya buah satu-satu jatuh-jatuh banyak sekarang sudah lumayan ini sudah ada airnya ini? sudah makanya sampai, sampai kami sudah amir, sudah turun hmm. ada dagingnya? ada, ada apa? ada sini. kulit kelapanya? iya ini apa bapak kalau pulang untuk puasa dibuka. buka Jadi, buka. <laughs> ya. Jadi yang dua ini Pak, saya pakai di kolam. Kolam untuk ya. deplok, untuk bioflok. Iya, ini kan untuk banji deplok. Jadi untuk apa? Ikan Ikan. Ya. Supaya airnya ya. sesuai airnya sehat ya sehat. untuk sesuai dengan Artinya dia supaya eh, mengurangi teh. pakan karena pakan mahal. Oh, mengurangi begitu. 50% dari sekarang. Pake. Ini berapa kolam ini, Pak? Lima, cuma ini yang dua untuk penampungan. Penampungan? Ya. Wah, ini apa yang roboh Pak? Oh, pasti gempa. Gempa. Gempa ini, Saudara, daerah sini, daerah tidak jauh dari pusat Utifaksi ya, Petobo. Nah, si ada sisa-sisa ya, sisa... gempa. Dulu, apa ini, Pak? mail Rumah Iya, oh, Tapi Bapak tidak tinggal di sini? Tinggal sini? Tidak, Bukan. di dalam rumah ini ada yang tinggal, yang rubuh ini? Belum, Belum. Oh baru Suntara dalam sementara membangun iya. Ini kanila juga ini Kolam tembok? Iya. ada dia Sudah berapa lama ini? Ini sudah hampir hmm. 6 bulan. 6 bulan. Iya. sudah siap dimakan. Iya, bu. juga siap satu kilo, satu ada, ada satu kilo ada. 1 kilo. Ada Sofi aw, jadi ini penyiramannya bagaimana? Sofi aw, kita kasih tahu, Sofi ini bagaimana? Sofi aw, saya kasih tahu, sudah aw, bagaimana? ini aw, saya kasih tahu, ini. aw, bagaimana? lebih, aw, saya kasih tahu, Sofi aw, bagaimana? ini aw, bagaimana? dengan Siram-siram selanjutnya tidak usah pakai ya, patah? nanti mungkin nanti ke lagi Pak di oh, iya. Ya nanti kalau sudah berbuah lebat nanti ya. kita video lagi Pak, Pak Ampamai Iya, di sini Pak Oke Kita ada anggur merah Nah ini saudara anggur merah Iya ini saudara anggur merah Oh kalau anggur merah tidak menjalar kayak sana? Enggak Oh, dia anggur merah, kayak apa di pohon ya? Iya, jadi di, ikat-ikat sampai tinggi. Anggur merah, ini semuanya. Ini ini dua bulan. Ya, dia berbuahnya. Ya, jalan nonstop. Kalau saya nah, gue... tiap-tiap tiga bulan, nonstop ya. Ya. Ini go Ini, ini... ini, Sisi... ini disemprotkan Sistem, atau di? Tidak, kalau yang anu, anggur. Oh, pokoknya, oh, di pohon, disemprot tidak? tidak. Odi. Oh, sebatas itu. Kalau yeah. so, so, ini, oh. di, yeah. ini cuma tatar. Jadi sebagai obat dan sebagai pupuk ya. Yeah. <laughs> ini tidak mengganggu ini. Tidak, tidak, tidak. Lomboknya. Tidak mengganggu. Karena sekarang ini kan organnya bukan tidak maksudnya ini tanaman lombok apa tidak mengganggu oh, pertumbuhannya? Tidak, tidak. Karena dia bebas. bebas. Oh. Dia Tidak ngaruh. Ini pepaya, paten ya, juga. juga. Ada lombok di belakang. Pepaya. Iya. Ya. Ini kan. Ini Ya, ini memang waktunya makan Iya Makan Gairah semua ya Kalau ya, yang sebelah sini hitam Ini ada, ini ada 100 ,000. 100 ,000. Ya. Itu berapa petak Terbagi-bagi sampai di Wakula? Iya, sampai. Eh, iya, Eh. siapa? Adira. Ada aman. Ya. Pakai patras semua. Ini kolamnya siapa? Jadi masih tanahnya dari sebelah DKs ini. Enggak, di atas. Oh, batu. Ini air dari mana? Pengairan. Pengairan. Dari sungai ini air, tidak. Ya, paten ini ini paten. pakai, paten ini, Pak. sombrot, Pak. pakai ini. Hasilnya. Hasil paten itu ini. Ya. Ya. Jadi orang yang berminat paten ini bagaimana? Ya, hampir beli sekitar... tidak, maksudnya mereka bisa peroleh di mana? Dapat di mana? Sama saya. Hubungiin Pak. Pada... di tinggi Ya, sebagai ada distributor. distributor. Ada juga Jadi di... nanti nomor HP-nya bisa. Ada, -ada. Bisa orang-orang menghubungi -orang bapak. Ada juga nama CG. Bu CG itu dia sudah, ya. besar so, dia sudah toko. Ya. Hmm. Tapi kan nanti untuk apa namanya penonton-penonton hmm? eh, yang mau mau berhubungan, mau mendapatkan perolehan hmm. ini dari nah. karena karena apa? Karena setelah melihat video ini kan ya. bisa langsung eh. menghubungi Pak mau? iya kalau di Palu pak bioplok itu sudah ada ada yang coba pak Nimrod sudah coba itu. ya berhasil pak oh iya karena bioplok sekarang ini ada empat ratus bioplog di Kota Palu yang pajak isi ya. dari Siggi yang kalau santai pak iya ekosistem di sana satu iya. hektar kebun rica. ya kebun apa Lombok? bukan oh bibit bibit yang iya. sudah ada di video lalu iya. Inilah saudara lokasi sebelah sana itu petobo likifaksi. Waktu gempa enggak masalah di sini. Nah, sana di vaksin. Vaksin sebenarnya berapa kilo ke sana likifaksi? 100, 100 meter Tuh saudara hanya 100 meter dari pusat likifaksi. Ini apa? Bukan paten juga. Belum, belum, belum. Bentara. Ini pemiliknya belum. Bentara. Belum. Tapi ya, sudah, akan, sudah sudah sudah apa? Ya, akan pakai paten. Akan pakai paten. Ya. Dulu apa tanaman? Menurutnya, tidak. Tomat. Dulu dulu apa? Eh, kemarin tomat. Tomat. Ya, oh. Berhasil. Tapi berhasil. Tapi Selanjutnya tomat juga. Selanjutnya, tomat tapi juga. yang lalu tidak pakai paten. Pakai paten oh pakai. Orang.